Ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, kita tes ya, dalam satu bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya, kita taruh lagi. kita lihat nanti apakah setan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantai saya kira seperti itu saja ya oke okay, teman-teman sekalian kita akan bacakan ya ini dari channelnya langsung ini Mualaf Care uh, Indonesia ini ya dulu Islam Care reward sekarang dia udah rubah nama channelnya itu menjadi Mualaf Care Indonesia, gitu ya, udah berganti nama dia. Oke, kita akan melihat di channelnya ini, teman-teman. Uh, inilah kabar Agustan yang sedang sakit parah. Ya, Waktu itu juga sih, ya, udah dioperasi, ya, udah hampir mati, tapi uh, tuhan masih memberikan kesempatan baginya. Dan kali ini sakit lagi, Kita lihat apa tulisannya di sini ya Allah Tuhannya manusia bilang kelar rasa sakit ini sembuhkanlah engkau cat yang maha penyembuhan tak ada kesembuhan-kecuali kesembuhan darimu yaitu kesembuhan yang tak meninggalkan rasa sakit Al-Muh Tadin ya sembina Mandiri pemberdayaan umah gitu ya Oke okay. teman-teman kita akan coba lihat komentar-komentar um, di sini. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada pejuang penegak agamamu kok Agustan. Wah, pejuang ya. Kalau kita lihat di video tadi teman-teman, Alkitab dikasih di pantatnya, dia ketutin ya. Kemudian dia hina-hina Kristen, bilang Kristen orang-orang uh, impoten, orang-orang yang anjing-anjing gereja gitu ya masa itu dibilang pejuang penegak agamamu ya agama Allah Kau Agustan berilah kesabaran yang ikhlas dan istiqomah Amin semangat Kau Agus Allah bersama orang yang baik wow luar biasa ya warna di Amir ya menganggap ustad Agustan ini baik gitu ya ya mungkin begitulah ya ajarannya uh, gitu yang maki-maki yang uh, menghina agama lain jadi itu dipuji-puji Uh, kemudian teman-teman kita lihat lagi ini dari ini bahasa Arab namanya ya, ya Allah berilah kesembuhan ko Agustan, singa dakwah benteng pemurtatan amin, wow kemudian ada Ewan Ya, ya Allah, Ya Rahman, Ya Rohim berilah kesembuhan kepada ko Agustan Ya Hafiz Ya Muhid berilah Kesehatan dan rahmatMu kepada Ko Agus Wianto beserta keluarganya, ya Allah, ya mujib, Ke, kabulkanlah doaku dan doa kami. <gulai> Di-like oleh Agustaniyah, ya Allah sembuhkanlah sakitnya, pulihkanlah seperti sedia kalah beliau mujahid yang sedang berjuang membela panci pancimu, kabulkanlah ya Rob. Wow, ini ya Heri Purnama itu ya. Berarti ustaz Agustan membela saat dia uh, bilang orang Kristen anjing uh, tisu toilet Alkitab dikasih di pantatnya, diketuti. Jadi itu sebuah pejuang ya untuk membela uh, agama Allah begitu ya. Baik. Kemudian semoga Pak Ustadz Ko Agustan diangkat penyakitnya dan disembuhkan segala macam penyakit beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi di video tadi, di awal teman-teman sekalian, kita lihat dia minta gitu, loh, bukan hanya sedih sakit, tapi dia minta kematian supaya dia cepat mati. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan di sini, komentar-komentar ya, nggak sesuai dong, apa yang menjadi permintaan Agustan. Agustan kan mintanya mati, diajak oleh Yesus gitu. Nah mungkin Tuhan Yesus tidak langsung ajak, ya, kasih kematian gitu. Tapi akan tersiksa hidupnya, ya, tersiksa. Untuk menanggung penyakit yang uh, begitu menyedihkan, mengerikan gitu ya. Ya mungkin pelan-pelan saja. Tenang Ustadz Agustan. Pelan-pelan saja. Santai ya Agustan. Kan Anda sendiri yang minta kan? Ya, itulah. Kemudian ada jalan benar lurus. Ya Allah kuatkanlah ku Agustan. Anugerahkanlah kesembuhan. Baginya izinkanlah ia melanjutkan dakwahnya. Raya adalah salah satu pejuang kami. Ya Allah, Ya Wadud, Ya Safid, Ya Arhamar Rohimin, Ya Mujibas Sa'alin. Wow, luar biasa ya. Kemudian, Ya Allah berikan kesehatan kepada hambamu ko Agustan. Hilangkan segala penyakitnya. Berikan kesempatan untuk merawat ibunya, keluarganya. Amin, Ya Robbal Alamin. Kemudian, banyak solawat, tibil, kulubkoh. Alhamdulillah, oh, ini bahasa Arabnya teman-teman sekalian ya. Nanti kita salah-salah baca, kita dibilang lagi menista mereka gitu ya. Biarkan aja, yang penting ini adalah semangat untuk Ustaz Agustan. Kemudian ada Bolong, semoga beliau segera sehat kembali dan meneruskan dakwah beliau. Ya, jadi hampir semua teman-teman sekalian ya, muslim-muslim yang berkomentar di sini. Jarang sekali orang-orang Kristen berkomentar kepada mereka. Sekarang perjumah kita kasih juga masukkan seperti Ustadz Agustan ini ya tidak masuk teman-teman sekalian. Ya jadi ini cukup bukti bagi kita bahwa apa yang diminta oleh Agustan untuk dia uh, sakit untuk dia uh, minta diajab oleh Tuhan Yesus ya uh, kita sih tidak bisa mengatakan juga bahwa apa yang dialaminya adalah ajab langsung dari Yesus ya. Tapi saya percaya bahwa itu sebuah proses yang harus dilalunya karena kejahatan yang dibuatnya gitu ya. Jadi sebenarnya uh, sudah meninggalkan Tuhan Yesus, selalu mengolok-olok, apalagi Alkitab diinjak-injak. Uh, Bayangkan saja teman-teman sekalian, jika ya hal itu orang Kristen yang melakukan itu, Al-Qur'annya diinjak-injak, diketuk seperti yang dilakukan oleh Agustan tadi, ya, nah begitulah teman sekalian, satu hari paling, satu hari, langsung dijemput, langsung dipolisikan gitu ya. tapi Ustadz Agustan bebas karena kan dia di kaum minoritas. sekarang kan udah di bela-bela apalagi ya, sepertinya kayak gini ya Ustadz Agustan ini adalah satu, salah satu pejuang agama Allah ya yang membela Islam gitu ya wow, luar biasa gitu ya nah, baik teman-teman sekalian uh, itu mungkin yang saya bisa berikan informasi buat kita bahwa Ustaz Agustan ini memang mengalami sakit beberapa hari ini dan terbukti juga di channelnya belum buat video-video baru ya dalam dua hari belakangan ini karena beliau sesuai dengan postingan ini beliau sakit gitu ya sakit dan mungkin lagi mengalami perawatan ya kita berdoa saja semoga dengan apa yang dialami oleh Ustaz Agustan ini menjadi pelajaran baginya dan sehingga menyadari apa yang diperbuatnya ya jadi Ustadz Agustan pesan saya buat anda di akhir video ini peganglah ayat yang mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadi agamamu agamamu agamaku agamaku jadi stoplah untuk membahas kekristenan menghujat kekristenan menistahkan kitab suci kami dan Tuhan kami kami mentuhankan Yesus Kristus itu bagian kami itu urusan kami, tidak ada urusan Anda. Kami tidak mengganggu Islam, maka Anda jangan mengganggu kami. Kemudian tunjukkanlah bahwa Anda mendapatkan hidayah dan Anda memeluk agama yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi seperti yang Anda lakukan di video tadi, ya, itu Anda sedang menunjukkan bahwa Islam itu tidak rahmatan lil alamin gitu ya. Ya, agama yang Anda Anut saat ini tidak menunjukkan bahwa agama damai, agama sukacita cita, pemberi rahmat bagi dunia, tidak ya. Justru sebaliknya. Oleh karenanya bertobatlah. ya. Semoga apa yang kamu alami itu menjadikan sebuah teguran dan kembali kepada jalan yang benar. Itu saja teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.